Halo selamat pagi ya, Sobat Ikan Ketemu lagi dengan saya Pak Moko, Ya, Hari ini kalian akan belajar Tentang pendederan Materi hari ini adalah Pendederan menggunakan Budi damber. Budi damber. Budi Daya dalam MB ya. Budi Dumber Merupakan apa, Fenomena sekarang ya. Banyak orang Mengaplikasikan Di rumahnya karena itu hanya menggunakan wadah yang kecil menggunakan ember ya biasanya budidaya menggunakan kolam-kolam yang besar ini menggunakan ember ya. nanti kalian akan e, saya jelaskan lebih lanjut di videonya ini ya tentang budidang secara jelas dan detail Silahkan kalian ikuti dengan bersama oke okay. Baik, Bapak akan jelaskan cara membuat budi dumbernya, kalian e, siapkan alat dan bahannya yaitu ember kemudian gelas plastik bisa kalian buat itu dari gelas aqua, kalian nanti akan membuat gelas aqua itu berderet-deret mengelilingi ember seperti ini, Ya, nanti kalian harus ikatkan dengan kencang di sekeliling ember seperti ini, nah jangan lupa tapi di dasar aqua itu, nah gelas aqua itu nanti kalian lubangi ya seperti itu, nah ini bapak contohkan membuat cantelan istilahnya ya, di sekeliling ember Nah kalian siapkan kawatnya, nanti kawatnya sesuai dengan kebutuhannya, jangan terlalu panjang, ya, jangan terlalu pendek. Jadi nanti kalian pas untuk mengikat di sisi-sisi ember tersebut. Ini saya contohkan lagi ada yang sudah jadi ya seperti ini nanti sudah jadi sekelilingnya sudah dipenuhi oleh gelas-gelas aqua ini sebenarnya bukan gelas aqua tapi ini seperti gelas jus bekas jus itu ya yang di pinggir jalan karena terlihat lebih besar ya seperti itu satu uh, ember besar ini cukup untuk kira-kira 16 belasan gelas seperti itu nanti air harus mampu memenuhi gelas aqua bukan memenuhi istilahnya e, menempel pada gelas aqua itu sehingga nanti perakarannya itu akan masuk ke dalam air nah ini saya contohkan ini ada lubang di bawahnya nanti akar-akar dari tumbuhan sayuran sayuran ya ini biasanya gunakan sayuran contohnya kol atau sawi seperti itu yang sayuran berdaun nah ini kita siapkan bahannya juga nanti kalian kasih arang ditaruh di dalam gelas itu gelas plastik tersebut Nah mengapa kita kasih arang itu sebagai tempat melekatnya akar di samping itu juga nanti akan mengurangi racun-racun e, seperti itu fungsi e, fungsi arang adalah mengurangi racun-racun itu -racun. Nah ini kita siapkan sayuran yang setengahnya sudah hampir jadi karena untuk mempercepat prosesnya jadi sebelumnya kalian e, mendederkan sayuran kangkung, saya kasih, kasih contoh kangkung ya, itu kalian e, tanam dulu di itu di tanah nanti setelah cukup, setelah cukup itu nanti kalian pindahkan ke dalam gelas plastik yang telah berisi. Kemudian kalian isi airnya kalian susun se seperti ini. Nah ini saya contohkan ini satu ember besar ini, pendederan bedamber itu mampu mengisi sekitar 70 ekor ikan lele nah ini nanti ini sebagai dianggap sebagai kulkas tanpa listrik jadi kalau kalian nanti misalnya butuh tinggal mencetser saja Hai Oke anak-anak, itu tadi cara membuat budi damer. Ya, itu kalian bisa aplikasikan di rumah kalian. Sangat-sangat mudah. Oke Itu tadi video sudah Bapak sampaikan. Nanti ke depannya akan Bapak kasih pembelajaran tema-tema yang lain. Cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi